Halo hai hai, kali ini kita menggambar anjing Me, Di situ juga ada kupu-kupu Ada dua ya kupu-kupunya Di situ kelihatannya Anjing ingin bermain bersama dua kupu-kupu Dan di situ banyak bunga Banyak banget bunganya Ayo coba berhitung Bunganya ada satu, dua, dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh bunga di situ Wow, banyak banget ya bunganya Oke, itu dikasih warna coklat aja Karena tanah, tanahnya kan warna coklat Baiklah, adik-adik Bunganya kasih warna kuning aja Ya, Oke, selanjutnya itu ada matahari ya. Matahari kasih warna kuning, untuk awannya kasih warna biru. Birunya biru matang ya. Kalau untuk langitnya pakai wiru mentah. Baiklah, itu ada jalan, kasih warna abu aja, adik-adik. Ayo tinggal anjingnya nih dikasih warna apa Coklat Terus ada warna merahnya Wah udah selesai nih Yuhu, anjingnya main-main Lagi main-main sama dua kupu-kupu Wah kupu-kupunya hinggap di hidung ke. Hidungnya anjing tuh Yih seneng banget mereka pada bermain-main Berlarian kesana kemari, terus kupu-kupunya juga terbang kesana kemari, guys. Si.